Juga. Saya ingin anda rukun jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana anda mendapatkan ajaran mencela itu? Nah, di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji Sunnah. Apa diajarkan di Quran Sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? yang saya inginkan kita hidup rukun perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit ya beda dalam dan landasan mengambil putusan tidak ada masalah sepanjang dalilnya ada tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salah kok bisa anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi pengusuhan pulang ke rumah jadi ribut dengan istri istri ribut dengan suami jadi gak kenal tetangga jadi gak saling sapa anda belajar apa zaman nabi kan semua didawahi fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut Nanti khawatirnya ngaji tapi wafat sedang mencela Saya tidak pernah mengajarkan anda untuk mencela orang, termasuk pada yang mencela kita. Kalau anda pandai mencela setelah belajar dengan saya maka saya bersaksi di hadapan allah. Saya tidak pernah mengajarkan anda.